Oke, okay, kembali lagi bersama aku di channel Ahmad FR. Sama aku Ahmad Fahim ya kalian pasti tahu. Sering melihat aku di sini. Terima kasih untuk kalian yang udah berkunjung di channel aku. Dan kalian pasti kan udah dapat informasi banyak kan dari aku. Dan di channel ini kan banyak informasi yang baru yang fresh, dan harganya bermanfaat buat kalian. Oke, okay? kali ini aku akan membahas sesuatu yang lebih fresh lagi tentang Kartu Prakerja dan di video kali ini adalah request dari teman-teman aku yang minta untuk kasih info tentang Kartu Prakerja dong biarannya gitu dan aku akan membuat video ini untuk mereka-mereka yang belum tahu Kartu Prakerja ini aku kumpulin nih semua pertanyaan, -pertanyaan dari teman-teman aku kebanyakan dan aku bisa menjawab ada tiga pertanyaan nih yang bisa aku jawab kali ini yang berikut ini aku paparkan ya di slide ini Yeah. <laughs> kali ini nomor satu ya aku bahas nomor satu itu adalah apa keuntungan dari kartu pekerja ini ini banyak banget guys jadi kalian bisa dapat wawasan baru satu, kalian bisa mendapatkan skill selain kalian di rumah lihat youtube, kalian bisa menjawab pertanyaan atau ikut workshop nanti ada workshopnya juga terus nanti kalian bisa ada lihat seminar online juga kalian bisa ikut gratis jadi kan semua itu dapat terus tambah lagi intensif guys jadi kalian bisa dapat intensif dari situ, so gimana lagi? Kalian mau langsung daftar aja oke, okay, selanjutnya yang kedua siapa aja yang disarankan untuk mendaftar ini seperti yang kalian tahu pandemi ini banyak banget menghubungkan masalah negatif pada Indonesia ini guys, salah satunya adalah soal ekonomi, seperti contoh masyarakat yang kehilangan pekerjaannya karena diliburkan karena di PHK juga ada terus ada juga pengusaha UMKM yang menemak ke bawah itu dia kehilangan offsetnya, guys seperti biasanya, so ini program pemerintah untuk diprioritaskan untuk pada kepada mereka yang seperti itu guys kondisinya. Jadi harap maklum kita kan masih punya kegiatan yang mempunyai kegiatan seperti biasa atau kita masih punya pemasukan per bulannya kita diharapkan untuk tidak mengurutinya karena kita harus memprioritaskan mereka dulu guys. Oke okay. yang ketiga ini adalah cara daftarnya bagaimana kan tinggal klik aja di website kalian masing-masing lewat. Google Chrome, lewat browser atau apapun aplikasi website kalian Kalian tinggal klik prakerja.go.id Dan kan nanti diharapkan untuk mengisi nomor KDP, nama lengkap kalian, alamat, tempat tanggal lahir Dan sejenisnya itu seperti kalian mendaftar waktu kuliah atau waktu pekerjaan, desa pekerjaan Seperti itu Dan kalian nanti dikasih soal pertanyaan untuk kita diseleksi selanjutnya soal pertanyaannya itu isinya seperti selayaknya kalian waktu melambat pekerjaan guys ada tes psikologi, ada tanya jawab kayak gitu terus ada hitung-hitungan juga tapi matematika dasar jadi kalian gak usah takut kalian masih bisa kalau kalian udah lulus SMA pasti bisa melalui itu semua so kalian bisa coba sendiri di rumah dan pendaftaran ini bergelombang ya jadi kalau hari ini udah habis gelombang ya mungkin di dua minggu ke depan atau satu minggu, satu minggu ke depan akan di update lagi untuk pendaftaran yang terbaru, jadi kalian tinggal nunggu aja update terbarunya. Nah selesai sudah informasi kali ini, semoga informasi ini membantu ya. Dan jangan lupa kalian share ke teman kalian yang belum tahu dan klik like, subscribe dan jangan lupa nantikan video-video selanjutnya yang pastinya akan memberikan informasi kalian yang lebih baik lagi, lebih terbaru, lebih bermanfaat lagi. Oke, nantikan channel aku Ahmad Fr. Bye.